Stasiun oh. Yurakucho lagi? Iya dong, kalau yang nonton video kemarin kita tuh ngurus dokumennya merujang ya, ya bikin paspor pasti tahu kita lagi ada di Yurakucho Station di samping ini ya, stasiun Tokyo kan kemarin kita ini ya, apply dan hari ini udah lima hari kerja jadi kita mengambil hasil hasil paspornya pengen tahu kan hasilnya kayak gimana? Iya fotonya kayak gimana, penasaran kan? Ya penasaran loh. Eh, itu penasaran kamu penonton belum tentu <laughs> ya Kepo-kepo banget Gini, guys. Jadi kemarin tuh waktu video yang itu banyak tuh komen-komen aku baca ya satu persatu karena ada waktu Nah nanti kita mau bahas tuh beberapa komen dari teman-teman tuh yang ya bilang aku menjelekkan Indonesia Dan katanya ya itu dulu atau sekarang ya nanti kita bahas ya sekarang kita ngambil paspornya dulu ayo ya. Oke okay. 6.000 yen Ayo guys ini tempat di apa kantor imigrasinya di dalam shopping mall. Oh, jadi dalamnya anget Uh, hari ini kelihatannya nggak ada orang guys. Sepi. kelihatannya sekarang jam 3 tapi kalau belum foto bisa foto-foto di sini tuh foto keluarga. Guys sudah jadi guys. Mana saya yang udah jadi ya? Udah jadi. udah jadi paspor Jepang berarti si Merucang bisa ke Indonesia ya. Bisa ya. jadi udah bisa keluar negeri, dikit. cepet ya, bener benar benar ya kan? ini paspornya tadi cuma dua menit guys, bener bener dua menit. kita cuma tuh bayar 6.000 ribu yen, <laughs> yeah. terus langsung dikasih nomor, cepet banget, nggak pakai lama. jadi dengan paspor Jepang ini, Si Meru Chang itu bisa keluar negeri tanpa ini ya, tanpa visa ya, mau saya? tanpa visa ya? iya, banyak negara. jalan-jalan aja bang kalau buat jalan-jalan tuh, tanpa tanpa, tanpa, tanpa tanpa visa. visa. Ya? 30 hari iya, tanpa iya. sisa bisa mulai bang? enggak, udah nggak ada kan oh, ya. jadi nggak bisa udah. ke Indonesia 30 ya, ya, ya, hari ya. udah gitu paspor Jepang ini kan sampai saat ini masih yang paling kuat ya di dunia ya jadi hmm. dia bisa akses ke berapa? 199 negara kalau nggak salah yang nomor 2 ya. itu kan Singapura. jadi Merujam punya privilege yang sama kalau aku karena masuk paspor ke Mas Indonesia cuma berapa? 50 atau 60 negara gitu Saya ya gimana hasilnya? Hasilnya bagus guys, fotonya itu fotonya lucu banget, bener-bener Asli fotonya tuh kayak gini nih, nih, nih. Lihat, lihat disini nih, nih fotonya tuh Fotonya kayak gitu guys, lucu banget, gokil Ini paspornya warna hitam, kalau yang anak-anak emang lima, lima tahun itu ya sayang ya? Warna hitam ya? Anak-anak? Iya nah, Kalau yang orang dewasa di atas 16 tahun apa 18 tahun itu warna merah mm. Kalau di Indonesia ada warna, ada beda warna ga ya? Soalnya yang aku bawa itu kan warna hijau. Terus bedanya tuh ada e-passport, terus ada paspor biasa, terus ada e-passport yang pakai plastik-plastik gitu. ininya nggak tahu lah, pokoknya ada tiga jenis itu di Indonesia. Oh, ada tiga jenis, ada tiga jenis. Ada tiga jenis, sayang. Oh, apa oh. yang beda kalau yang cuma e tua aja? Enggak, kalau yang e-passport itu ada chipnya. Iya, terus e-passport uh, pakai plastik-plastik gitu, jadi kena air gak rusak. Mm -mm. Terus sama paspor biasa yang enggak ada chipnya. Oh, jadi harga juga beda ya? Harga beda <goh> yang aku tahu itu pas i e paspor itu, Baik yang plastik sama yang biasa itu enam ratus lima hmm? puluh kalian biasa itu tiga ratus lima puluh. Kalau enggak, eh, dua kali lipat ya gitu. Wah, <laughs> tapi emang ada keunggulannya yang pakai chip itu yang e paspor itu masuk Jepang. Gak, gak usah pakai visa, sayang. Terus kita oh. bisa pakai auto gate juga. Oh gitu ya? Kalau paspor biasa itu kan nggak bisa autogen mm -hmm. jadi harus dicek gitu tapi tetap apa ya, stempel tetap perlu ini ya tetap kita perlu di stempel sama petugasnya mau DAI paspor maupun paspor biasa selain itu yang mau aku bahas tuh gini guys jadi di video kemarin itu kalian belum nonton ya coba klik di sini lah di sini ya itu waktu aku ngurus paspornya Chang itu ada yang komen gini guys bang ini jangan jelek jelekin Indonesia dong <tuk> gitu jangan buka <tuk> jangan buka aibin jeleknya Indonesia dong aku bukan yang buka aib guys tapi ya aku mengkritik gitu loh apa yang aku rasakan apa yang yang terjadi sama aku waktu dulu, waktu bikin paspor dan ini kan namanya pelayanan masyarakat ya aku gak buka aib ya itu kan pelayanan masyarakat ini bukan rahasia negara, ini bukan aib keluarga bukan hamil di luar nikah atau apa gitu kan, kan beda cerita gitu loh Maksud aku gini loh, aku mengkritik ini supaya pelayanan masyarakat yang di Indonesia terutama kalau dalam video ini kan mengenai paspor, itu bisa dipermudah Kan kita bikin paspor sama aja kayak bikin KTP kan, itu untuk identitas diri, kalau di dalam negeri itu namanya KTP, tapi kalau dipakai di luar negeri itu namanya paspor. Jadi aku bukan mau jelek-jelekin Indonesia gitu. Kamu juga orang Indonesia kan? Aku orang Indonesia, aku bangga sama Indonesia guys, aku bangga. Makanya aku selalu uh, ketemu, misalnya di kantor gitu ya, waktu menjelaskan tentang Indonesia tuh, ya aku menjelaskan yang bagus-bagusnya gitu, supaya mereka tertarik. Hmm. Yang jelek-jeleknya ada juga, tapi kan kalau nggak ditanya, aku nggak jelasin dong. Nah maksudnya gini loh, misalnya kalau di kantor aku, kan ada banyak juga orang Indonesia yang jadi ini ya, yang magang itu lebih dari 30 orang uh, aku kan di kantor pusat itu yang di pabrik ya di pabrik tuh banyak orang Indonesia guys kalau aku ditanya mengenai orang Indonesia ya aku selalu bilang mereka rajin tekun uh, sigap gitu bertanggung jawab yang kayak itu gitu kan jadi mereka tuh uh, tetap ini ngerasa pekerja atau apa namanya yang magang dari Indonesia itu bagus gitu kerjanya, mm -hmm. jadi bisa diperpanjang. itu soalnya di tempat aku ada yang diperpanjang sampai lima tahun guys. wow ada itu. lama ya? Oh, beneran dan itu orangnya kan nggak sedikit. terus ada juga yang bilang gini itu dulu bang, sekarang nggak begitu lagi. sekarang tiga hari juga jadi gitu. aku bikin juga cepet kok gitu. ya oh, udah maju ya berarti? ya ada ada ada uh, daerah yang memang sudah bagus, sudah cepat petugasnya juga sigap gitu ya terus nggak ditanya apa-apa gitu, nah, itu emang apa ya uh, kalau memang SOP-nya itu harus tanya pertanyaannya begini begini begini begini gitu ya kalau misalnya pertanyaannya aku udah jelasin kamu kan sayang ditanyain misalnya uh, kamu bikin paspor mau ngapain ya mau keluar negeri ga terus kirain berucanda aku <laughs> terus kamu punya uang nggak itu yang aku alamin guys mm. tapi kalau belakangan teman-teman yang bikin paspor uh, ada yang Gak dipersulit lagi, dipermudahlah cepet gitu, gak ditanya aneh-aneh ya bagus Tapi kan kenyataannya gak semuanya Masih ada aja teman-teman kita, saudara-saudara kita Yang pas mau bikin paspor itu dipersulit gitu, maksudnya ditanya aneh-aneh Masa ya ditanya sampai uang tabungan kamu ada berapa, kamu mau pergi sama siapa gitu Kan kita bukan mau ngurus visa om kita kan mau bikin paspor, kalau yang ditanya hal begituan, pas kita mau bikin visa boleh Iya, iya, iya, betul-betul Nah itu boleh, tapi yang aku alamin itu seperti itu guys Cuma paspor aja kan? Ya bikin paspor, harusnya orang mau bikin yang penting dokumennya sesuai, bukan dokumen palsu Ya lah, cepat hmm. gitu kan ya, hmm. ya sama kayak bikin KTP Ya hal-hal kayak gitu yang aku alamin ya, makanya aku Uh, apa ya, mengkritik lah Pelayanan kita di Indonesia Contohnya ya, aku bikin KTP dulu Waktu masih mahasiswa Aku udah rekam elektronik KTP yang pertama kali itu ya Tahun berapa tuh, 2015 Apa 2000, eh enggak deh 2013 kalau gak salah, itu pertama kali kan Direkam gitu satu kali, oke, udah. Terus aku tanya ke kelurahan, ya, belum jadi, ya, setahun dua tahun kemudian, ya. Eh? Terus aku tahu dua tahun, dua tahun. lama banget. Terus lu kan? A... minggu kan Bukankah kamu sabar? Ya, aku sabar. Oh. Terus aku rekam lagi, guys, rekam dua kali. Aku langsung ke kelurahan di tempat domisili aku, ya, aku rekam lagi. Waktu aku ngerekam, aku tanya, katanya gak ada datanya, ya, udahlah. Datanya nggak ada berarti data satu dua tahun itu nggak tau kemana lah, kehapus atau apa lagi nggak tahu ya. Terus rekam lagi guys beneran ini. Kita bayar kang? Oh enggak, enggak kalau oh, KTP uh, sebenarnya umumnya gratis gratis. Oh gratis nah, ah ya ya. ya, ya. Aku bayar, kan. hmm. Jadi dua kali tuh aku ke kelurahan langsung merekam. Tapi nggak jadi juga guys setelah 3 tahun. Tahun ketiga uh, tanya lagi ke kelurahan katanya belum jadi. Akhirnya tahun keempat aku minta kenalan keluargaku yang kerja kelurahan mm -hmm. minta bikinin ratus ribu oh kan bayar ratus ribu dalam waktu tiga hari jadi guys wah pas jadi duit ya? ya ya maksudnya <laughs> kayak gitu guys itu kan aku mengkritik ya soalnya aku udah ngikutin prosedurnya dan aku selalu tanya ke kelurahan tiga kali ngerekam dua kali data biometrik dan lain-lain semuanya tapi nggak jadi-jadi Waktu itu kenapa aku bayar 500.000 ribu itu karena KTP aku yang lama itu masa berlaku udah mau habis hmm. Jadi mendingan langsung bikin EKTP yang seumur hidup aku pikirin itu Dan karena dipersulit dan gak jelas-jelas gitu yaudah baru 500 ribu dapet EKTP sampai sekarang Hal-hal oh. yang kayak gitu loh guys Ya itu kan pelayanan masyarakat juga kan yang katanya gratis kalau ada uang baru lebih cepet kalau nggak ada uang nggak tahu jadinya kapan di Jepang nggak ada kayak gitu ada. semua apa ya biodo iya iya fair makanya adil uh, bikin paspor juga begitu kan kan sekarang katanya udah ada aplikasi bang cepet kok lebih maju dibandingkan Jepang ada juga yang komen kayak gitu sayang oh ada aplikasi juga ya aplikasi pakai dari mm -hmm. HP gitu kan download lebih terus maju, langsung ya? isi data iya, ya, iya maju iya. Syukur, maju syukur. bagus maju mm. ya aku bilang itu ya aplikasinya bagus. Mempermudah uh, orang yang mau bikin paspor, hmm. tapi gini, coba kamu tanya orang yang udah mau bikin paspor, yang udah bikin paspor atau yang lagi mau bikin paspor, pas mereka mau janjian atau apa ya, tentuin hari mereka mau ke kantor imigrasi, atau kantor imigrasi mana yang mau mereka pilih. Itu banyak juga yang gak ada slotnya. Maksudnya, slotnya tuh nggak ada kuotanya. Misalnya, aku tentuin maunya hari Jumat mm -hmm. jam 1 mm -hmm. di kantor imigrasi Bogor. Misalnya, misalnya okay. ya, nah, ternyata kuotanya habis, slotnya nggak ada hari itu, harusnya ada 100 tapi ternyata ya udah habis semua. Jadi nggak bisa padahal kan bikin paspor, walaupun kita emang harus ngantri. Ya, kayak ini kan yang di Jepang kita ngantri, tapi nggak ada yang namanya kuota di sini. Semua orang bisa bikin gitu, orang Jepang ya, mm -hmm. semua orang bisa bikin, kapan pun dateng boleh. Pelayanannya dari Senin sampai Jumat, ya sama kayak di Indonesia, mm -hmm. pagi sampai sore Tapi kalau di Jepang, pagi sampai malam guys, sampai jam 7 malam hiyo, hiyo. pelayanannya mm -hmm. Dan hari Sabtu juga buka guys, hari Sabtu buka itu PNS loh ya, pegawai negeri sipil di Jepang namanya komuing, hmm. nah itu kita gaji mereka dari pajak-pajak yang kita bayar. Tapi waktu kita butuh, kita yang repot, malah kita dipersulit, bahkan kita disuruh bayar lagi. Gimana perasaan kalian? Iya deh. Kecewa kan? Iya iya. Nah maksud aku begitu. Kalau Indonesia punya hal-hal yang bagus-bagus ya, ya pasti aku sampaikan gitu. Memang pelayanan masyarakat kita itu masih kurang bagus baik dia tingkat kelurahan, tingkat desa gitu ya ataupun yang Kabupaten komen kemarin juga ada juga katanya mau ngurus surat kematian tapi ribet banget gitu mm -hmm. ya ada juga kayak gitu yang paling gampang deh kalian waktu pernah hilang barang nggak kalau pernah coba komen di bawah waktu ngurus surat kehilangan di kepolisian habis berapa berapa aku pernah hilang KTP aku dimintai ribu uh harusnya gratis kan? iya bayarlah Bayat dia bayar, bilang ya? gitu aku bilang, makasih ya pak ya makasih, makasih, bayarlah dia bilang gitu eh, dia bilang? Oh, aduh itu aku kan mengkritik, maksudnya yang kayak gitu lu kan korupsi kan? ini korupsi ya? aku gak berani ngomong lah itu jadi aku bukan mau menjelekan atau membuka aib negara mm. tapi itu yang, yang dirasakan sama aku terus apa lagi yang tadi slot gitu ya kita udah ke kantor imigrasi yang apply ternyata cuma 30 orang misalnya ada tuh komen yang kayak gitu 70 puluh orangnya nggak tahu dari mana dari calo atau apa gitu <tuk> pertanyaan aku satu lagi ya yang gagal bikin paspor udah bayar misalnya enam ribu atau tiga ribu pas interview gagal itu uangnya kemana Kembalikan. Hah? <tuk> <tuk> Enggak tahu, makanya aku enggak tahu makanya coba komen di bawah ya Kalau misalnya gagal bikin paspor terus uangnya dikembalikan ya Ya emang itu sesuai dengan SOP-nya Tergantung daerah ya mungkin? Tergantung orang sayang, kembali orang. lagi ke moral, moral si petugasnya sayang Oh jadi bukan daerah, bukan perusahaan gitu ya, jangan-jangan penonton itu komik Oh mohon maaf tapi maksudnya begini loh <laughs> yang nonton itu misalnya PNS atau bagian dari petugas ya aku mohon maaf tapi ini yang aku rasakan aku mengkritik supaya lebih baiklah diperbaiki yeah, lah yeah, namanya kita ya. mengayomi masyarakat melayani masyarakat kita kan udah ada gaji juga masyarakat jangan dipersulit kalau memang SOP-nya sesuai sudah ada misalnya dari dirjen imigrasi pembuatan paspor harus ditanya ini itu ini itu ya itu silakan ya kalau Memang SOP-nya mempersulit masyarakat Ya itu aku ikutin aja aturan mainnya. Mm -hmm. Tapi kalau itu nggak ada Ya jangan di, dibuat-buat lah Repot ya, kasihan ya orang-orang yang Meluangkan waktu dia nggak kerja juga Hari itu ke kantor imigrasi Apalagi kalau gagal Kalau uang kembalinya syukur Kalau uang nggak kembali ya kasihan kan ya Tolong ya guys ya Mungkin itu aja sih yang aku mau sampein Ya karena ada beberapa haters kita nih Yang komen seperti itu Ya Kamu di luar negeri sih, makanya kamu jelek-jelekin Indonesia gome, gome terus gitu ya Itu, bukan, bukan, bukan, itu yang aku rasain guys mm -hmm. Ya, itu aja guys ya video kali ini Semoga bisa, apa ya Indonesia maju. Bisa lebih memperbaiki pelayanan <laughs> masyarakat di Indonesia Amin Nanti ke depan kamu bikin kartu izin tinggal tetap repot loh kamu Kitab, oh, oh, oh, seru bayar 15 juta gitu Enggak, enggak, enggak mau